Khasiat kurma ajwa. Ada beberapa riwayat mengenai khasiat kurma ajwa. Di antaranya, pertama, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kulla maratin ajwa, lam yaumi summun Yang artinya, siapa yang setiap hari sarapan kurma ajwa tujuh butir, maka diracun maupun sihir tidak akan memberikan pengaruh baginya di hari itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna fi ajwaatil al aliyah tishfaa atau aw innaha awwal yang artinya sesungguhnya dalam kurma ajwa dari daerah aliyah terdapat obat atau bahwa ajwa adalah antiracun di pagi hari. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, dalam riwayat lain Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda. Fi ajwaatil 'aliyah awwal 'ala nafsi shifaa' min summin. Yang artinya, dalam ajwa' aliyah yang dimakan di pagi hari akan menjadi obat dari setiap sihir dan racun. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Shu'aib al-Arna'ut. Daerah aliyah adalah perkebunan atau perkampungan dari dataran tinggi Madinah ke arah Najd, yaitu jazirah Arab bagian tengah, atau perkebunan di dataran rendah Madinah ke arah Tihamah. Menurut Al-Qadiiyat, daerah aliyah yang paling dekat sejarak 3 mil dan yang paling jauh 8 mil dari Madinah. Keempat, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istabahakul lauma min tamaratin ajwah, lam yadurruhu summun wala sihrun dzalikal yauma ila al-lail." Yang artinya, siapa yang setiap pagi sarapan dengan beberapa kurma ajwah, maka racun maupun sihir tidak akan membahayakannya di hari itu sampai malam Hadis riwayat Bukhari Kelima Dari Sa'ad bin Abi Waqqas Nabi Alaihi Wasallam bersabda Man akala maratin mimma yusbih, lam hatta Yang artinya Siapa yang makan tujuh butir kurma yang berasal dari Madinah ketika pagi Maka racun-racun tidak akan membahayakannya sampai sore Hadis riwayat Muslim seperti apa kurma yang dimaksud, ulama berbeda pendapat mengenai jenis kurma yang dimaksud dalam hadis. Pertama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa kurma ini khusus untuk kurma Madinah, bahkan jenis khusus dari kurma Madinah, yaitu kurma ajwa, yang berasal dari perkebunan aliyah. Sehingga semua batasan di atas berlaku. Ibnul Qayyim menjelaskan, ajwa Madinah adalah salah satu jenis kurma di Madinah, termasuk kurma daerah Hijaz yang paling baik manfaatnya. Jenis kurma yang bagus, lezat, dagingnya padat dan kuat, termasuk kurma yang lembut, nikmat dan lezat. Ini juga pendapat yang disampaikan Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, makna tekstual hadis menunjukkan bahwa khasiat anti racun dan penangkal sihir hanya berlaku untuk kurma ajwah dari Madinah, karena hadis yang menyebutkan mutlak semua kurma dibawa ke hadis yang memberikan batasan. Kedua, Sebagian ulama berpendapat bahwa khasiat ini tidak hanya khusus untuk kurma ajwa, tetapi bisa untuk semua kurma yang berasal dari Madinah. Siapa yang rutin sarapan dengan kurma Madinah bisa mendapatkan khasiat seperti yang disebutkan dalam dalil. Dan ini bagian dari keberkahan kota Madinah berkat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang berpendapat demikian adalah al -Khitabi. Beliau mengatakan dalam hadis menyebutkan ajwa bisa menjadi anti racun dan penangkal sihir. Karena keberkahan doa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam untuk semua kurma Madinah, bukan untuk kurma tertentu, demikian pula yang disampaikan Imam Ibn Bas. kita berharap semoga Allah memberi manfaat dengan semua kurma. Hanya saja, ditegaskan untuk Madinah, mengingat kekhususan dan keistimewaan kurmanya. Bahkan beliau berharap kurma yang lain juga memiliki khasiat yang sama. Ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa khasiat ini berlaku untuk semua kurma selama dibiasakan untuk sarapan, Imam Ibnu Al-Saimin juga menjelaskan yang semisal Guru kami Ibnu Sa'di berpendapat bahwa hadis itu hanya menyebutkan contoh dan maksudnya itu berlaku untuk semua kurma. al qurtubi mengatakan hanya saja para ulama yang lain mengatakan jika seseorang tidak memiliki kurma Madinah, silahkan menggunakan kurma apapun yang dia miliki sebagai bentuk memahami hadis yang teksnya memberi batas ke yang mutlak. Demikian. Allahu a'lam